Selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Selanjutnya kepada zodiak yang kelima yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang sangat lepa di bulan Desember tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambilkan support energi yang dapatkan masing-masing zodiak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 Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat pengamalan zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan keskem yang lima di bulan Desember tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Four of Cup ataupun Empat Piala. Untuk Zerik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Taurus yang dimana sini digambarkan seorang Taurus melakukan perubahan kemudian mendapatkan rezeki yang sama 4 di bulan Desember tahun 2021. Disini perubahan yang perlu dilakukan oleh seorang Taurus ada di dalam dua kategori. Yang pertama di dalam kategori hubungan asmara memperhatikan pasangan membagikan pasangan yang dimana akan terbukanya pintu rezeki kepada seorang Taurus sendiri. Dan prediksi yang kedua di sini seorang Taurus melakukan perubahan dalam kategori kedisiplinan kefokusan dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada keuangan serta finansialnya sendiri dan untuk support energinya adalah naik of cup secara umumnya naik of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa seseorang yang berada di sekitar Taurus sendiri dan di sini menggambarkan Seorang Taurus melakukan perubahan dalam dua kategori, yaitu memperhatikan pasangan dan fokus kembali bekerja, yang membuat pintu Ruski semakin terbuka, dan di sini seorang pasangan akan selalu mendukung dan support seorang Taurus untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di Emperor. Secara menjadi Emperor itu diartikan orang yang memperhatikan, orang yang berpuasa, orang yang berpengaruh, dan orang yang mendoakan. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan. Sosok yang mendoakan seorang Taurus akan mendapatkan risiko melipat dengan melakukan dua perubahannya. pertama dalam kategori hubungan asmara dan yang kedua kedisiplinan bekerja adalah seorang pasangan sebuah keluarga yang membuat kehidupan finansial Taurus lebih bagus lagi. Dan untuk kartu Zedek yang kedua adalah Six of One ataupun Alam Tongkat Untuk Zedek yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Cancer yang dimana disini digambarkan seorang Cancer akan melakukan perubahan dan mendapatkan rezeki yang sangat melimpah bulan Desember tahun 2021. Di sini ada dua prediksi. Yang pertama, seorang Cancer melakukan perubahan dalam kategori kefokusan kedisiplinan dalam mengatur pekerjaan dalam mengatur waktu di dalam bekerja yang akan berdampak positif kepada karir, kehidupan, serta pekerjaannya. di diprediksi yang kedua, seorang Cancer disarankan untuk mengontrol kembali usaha di mana ini akan berdampak positif kepada keuangan finansial serta kehidupannya. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya, pin of itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan cancer sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang cancer disarankan melakukan dua perubahan, yaitu di dalam kategori fokus kembali kepada pekerjaan, pandai mengatur waktu, yang dimana di sini akan mampu berdampak positif kepada karir pekerjaannya, dan di sini disarankan seorang cancel untuk mengontrol kembali usahanya, yang dimana selalu didukung, didoakan oleh pasangan yang akan mampu membuat keuangan semakin meningkat. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua, di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi, sosok yang memberikan masukan, sosok yang mendoakan seorang Cancer di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok seorang pasangan, sosok sebuah keluarga, sosok yang memotivasi adalah seorang orang terdekat, seorang yang di sekitar, yang dimana di sini untuk kepada seorang Cancer melakukan perubahan dalam kategori mengontrol usaha dan mendisiplinkan waktu, yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan, serta rezekinya akan semakin bagus. Dan untuk kartu zodiac yang ketiga adalah ten open tackle ataupun 10 koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio melakukan perubahan dan kemudian mendapatkan sesi yang sangat di bulan Desember tahun 2021. Di sini disarankan kepada seorang Scorpio baiknya mengatur kembali pengeluaran pendapatan yang dimana di sini bisa menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Di sini juga digambarkan seorang Scorpio disarankan untuk suka berbagi kepada orang-orang di sekitar. Orang yang membutuhkan orang tua yang dimana sini akan mampu membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan sini tidak tertutup kemungkinan disarankan kepada seorang Scorpio untuk memperhatikan pasangan, membahagiakan pasangan yang akan berdampak positif kepada terbukanya pintu meski di bulan Desember tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seseorang yang berada di sekitar Scorpio, seseorang yang dekat dengan Scorpio, serta seseorang yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan sosok sewa engkel yang melakukan ke dalam kategori suka berbagi yang dimana di sini membuat pintu husky semakin terbuka yang selalu didukung oleh orang yang dibantunya sendiri, serta di sini seorang Scorpio disarankan untuk perhatikan pasangan lembaga pasangan, yang dimana di sini pasangan akan terus mendoakan seorang Scorpio agar rezekinya lebih bagus lagi, dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Scorpio, baiknya mengontrol kembali pengeluaran pendapatan bersama pasangan yang akan mampu menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021. Dan jika kartu DM, kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang mempengaruhi kepada seorang Scorpio di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok seorang pasangan yang selalu mendoakan, sosok orang yang sekitar yang selalu memotivasi, sosok orang yang dibantu yang membuat pintu terus semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021 yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan Scorpio sendiri. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Four of one, ataupun apa toka untuk Zodek yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini, yang di mana disini disarankan kepada seorang Gemini untuk melakukan perubahan agar mendapatkan rezeki yang sampai 4 di bulan Desember tahun 2021. Di sini digambarkan, seorang Gemini disarankan untuk melakukan perubahan dalam kategori pekerjaan mengkontrol waktu yang di mana disini akan mampu membuat kehidupan pekerjaan karir lebih meningkat lagi. Dan di prediksi yang kedua, di disini digambarkan, seorang Gemini disarankan untuk mengatur kembali Usaha yang dilakukan, usaha yang dijalankan mengkontrol langsung usaha yang ia bangun yang akan mampu membuat keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2021. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan seorang gemini dijalankan untuk memperhatikan pasaran, membagikan pasangan yang dimana di sini mampu membuat pintu meski semakin terbuka lagi, serta di sini kepada seorang gemini untuk mengutamakan keluarga yang dimana akan mampu membuat pintu meski terbuka lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah Page open Pentacle Secara umumnya page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh kepada seorang gemini di bulan Desember tahun 2021, yang di mana di sini disarankan utamakan keluarga, utamakan anak yang membuat pintu reski semakin terbuka lagi, kemudian luangkan waktu atau waktu di dalam bekerja, kontrol usaha yang dibangun sendiri yang akan mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi, dan jika kartu di emerald kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Sosok keluarga, sosok seorang anak merupakan sosok yang sangat berpengaruh positif kepada perubahan pintu rezeki seorang Gemini di bulan Desember tahun 2021 Yang dimana disini juga disarankan kepada seorang Gemini untuk mengontrol usahanya langsung Yang ia bangun sendiri yang akan berdampak positif kepada kehidupan finansial serta perubahan kehidupannya lebih bagus di bulan Desember tahun 2021 Dan untuk kartu zolek yang kelima adalah Surah pentakal ataupun dua koin untuk zodiak yang kelima, kita mempunyai seseorang yang tersedia Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces disarankan untuk melakukan perubahan agar mendapatkan husky yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2021. Di sini disarankan kepada seorang Pisces baiknya lakukan perubahan dalam mengontrol pengeluaran pendapatan, yang dimana di sini akan menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021, dan di sini juga disarankan kepada seorang Pisces baiknya lakukan satu langkah satu peluang. Yang dimana di sini untuk membuka usaha sendiri yang akan mampu membuat keuangan finansial serta perubahan hidup yang lebih bagus lagi di bulan Desember tahun 2021, dan di sini tidak tertutup kemungkinan usaha yang akan dilakukan mengandung banyak risiko. Namun di sini akan terjadi perubahan pintu yang akan semakin terbuka, dan untuk kartu support energinya adalah. King of Pentacle. Secara umumnya, King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang berada di sekitar pieces sendiri, dan di sini menggambarkan, disarankan kepada seorang Pisces untuk mengkontrol kembali pengeluaran pendapatan, yang dimana akan menjaga kestabilan keuangan di bulan Desember tahun 2021, yang dimana di sini belajar dari orang yang lebih pengalaman dalam mengontrol keuangan, dan di sini juga seorang Pisces akan... Disyaratkan untuk melakukan satu perubahannya itu mengambil langkah untuk melakukan usaha milik sendiri yang dimana di sini disarankan belajar dari orang yang lebih pengalaman untuk meningkatkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kelima di sini menggambarkan sosok yang berpengaruh positif kepada seorang Pisces di bulan Desember tahun 2021 adalah sosok orang yang lebih pengalaman orang yang lebih tua dari Pisces yang mampu membuat perubahan kehidupan, mampu membuat peningkatan keuangan, mampu membuat usaha yang didirikan semakin sukses dan membuat pintu resmi semakin terbuka di bulan Desember tahun 2021. Dan disini bisa kita simpulkan, 5 zodiak yang melakukan perubahan kemudian mendapatkan risk yang sangat melimpah di bulan Desember tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga Scorpio, yang keempat Gemini, dan yang kelima adalah zodiak Pisces.